As it appears, we will continue with our third talk show session. I hope everyone here is still in the mood. And also, we will be having a coffee break later during the session. So I would now jump in with our third session, which is the environment and livelihoods of people facing global crisis. But before we do, I would like to once again invite the speakers onto the stage who is with us today. Please give a round of applause for our first speaker or our first panelist, Professor Surya Tarigan, a professor at IPB University. Can I give a round of applause for Professor Surya Tarigan? Terima kasih. And next, I would like to also invite onto the screen, joining us virtually is Ms. Beatriz Fernandez, a representative from UNEP. Good afternoon, can I give a round of applause for Ms. Beatriz Fernandez? Once again, I would like to invite onto the screen Ms. Beatriz Fernandez. Hello, Ms. Fernandez, how are you? Can we also test your connection and also your voice? Of course, good afternoon everyone and good morning from Geneva. Good afternoon as well, Ms. Fernandez. Um, and probably the committee can also help with the volume of Ms. Fernandez. And next, I would like to also invite onto the stage Mr. Mansuetus Darto, the Secretary General of SPKS. Can we give him a round of applause for Mr. Mansuetus Darto? <laughs> Selamat datang. Silakan menempati tempat duduk. Next, please also welcome Miss Sonya Diah Kusumadewi, the young researcher from C4 and Ikra. Welcome, Miss Sonia Dewi, Diakusuma Dewi. Please kindly take a seat up on the stage. And also, ladies and gentlemen, please welcome Miss Violas Amalia Putri from Yayasan IDH Indonesia. Please give her a applause. Welcome, and it appears there's only one seat left. Please do take a seat. And now we will begin our third talk show session, ladies and gentlemen. And once again, we will be having this discussion in English, hopefully, and probably in Bahasa, whatever is more comfortable. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, bebas, silakan, senyamannya. But for those of you joining us virtually, You may ask a question to our speakers by proposing your questions through Slido And for those of you who are here in the ballroom, you may also propose the questions through Slido or also prepare them and you can ask them directly to our speakers All right. so without further ado, since we are uh, going to talk about the environment and also livelihoods of people facing global crisis We will jump in in our discussion and we'll probably start with Ms. Fernandez first Uh, Ms. Fernandez, are you still with us, of course? Can you please come onto the screen? Yes, Ms. Fernandez, I'm, here. yes. I'm here. Yes, Ms. Fernandez, as we all know that um, the world is facing many crises right now. And can you please tell us more from your view, how can the environmental sustainability, especially in the palm oil sector, can contribute in addressing this global crisis that we are all facing? Of course, and, and thank you, Sarah, for this question. I, I'd like to briefly start by thanking the Center for International Forest, uh, Forestry Research and all the organizers uh, for the invitation to UNEP to participate in this very relevant uh, policy dialogue. And as we know, oil palm is, is one of the world's most prominent and effective vegetable oils globally and is contributing to 40% of global trade volume in, in vegetable oils which of course can can step up to to feed the growing population across the world And as we know, Indonesia and Malaysia dominate together more than 80% of the global oil market. And this uh, palm oil is, is a tropical plant species. It thrives on high rainfall, inadequate sunlight and humidity conditions. And of course, there has been some uh, links with land use change Uh, to grow palm oil linked to emissions of, of greenhouse gases that contribute, of course, to the climate crisis and, of course, with the loss of nature and biodiversity. At the same time, productivity of oil palm has also been significantly impacted by climate change effects. Um, it, interestingly, there, according to a report by the Malaysian Palm Oil Council, palm oil plantation is a more efficient carbon sink than tropical forest and thus helping to absorb greenhouse gas emissions and the council also mentioned that oil palm trees have a higher leaf index that allows for better photosynthetic efficiency which allows as well to absorb more carbon dioxide from the atmosphere equally palm oil production requires less fertilizers less pesticides compared to other uh, oil seed crops and as it stands uh, palm oil is is one of the favored uh, crop to meet growing demands for vegetable oils because obviously it has a higher yield in terms of comparing to other oil crop alternatives and according to a study that was published by or rolling data, which is based on the latest UNFAO data, for each hectare of land, 2.8 tons of palm oil can be produced, which is roughly around four times higher than sunflower or rapeseed oil. And therefore it increases the yield per hectare. And at the same time, it can be 10 to 15 times higher than other alternatives such as coconut oil. Therefore, there has been obviously environmental and labour concerns associated with the palm oil sector however there's an increasing effort in the sector in terms of environmental sustainability which can help address the climate and nature crisis and i'm just going to mention some example here for example and this has been already highlighted in the previous panel oil palm has been produced with sustainable principles and sustainable standards that can help reverse and halt deforestation by limiting the expansion through the conversion of primary and secondary forest, the conversion of peatlands and other carbon sinks. There's another effort around protecting uh, wildlife and, and preventing wildfires and this is by ensuring the upkeep of resilient ecosystems through reduced impact on wildlife and reduced impact on biodiversity. And of course, the prevention of, of wildfires. And there's a third element that is reducing the competition with croplands that are used for food crops. So that different um, initiatives and different efforts that are being done in the sector to improve the environmental sustainability. And of course, and this is very well known, the round table on sustainable palm oil that seeks To support the sustainable production and use of palm oil it's developing standards to ensure the protection of the environment of the communities of the farmers of the consumers and therefore improving the environmental sustainability of the sector can go a long way in addressing the sector's contribution to tackling climate change to tackling nature loss, and we see it right now in different um, efforts that i have outlined today, which are helping to improve the environmental sustainability. There are many more opportunities, there are many more factors that are in uh, intervening at the moment, but I think in a positive note, it is accelerating the action that different stakeholders are taking to improve the environmental sustainability of the sector. And I'll get back to you on this, Sarah. All right, thank you very much, uh, Ms. Fernandez. And yes, I would like to also dig the Perspectives of our speakers here who are offline at Borobudur um, Prof. Surya in your opinion the same question How can the environmental sustainability in the palm oil sector can contribute in addressing the global crisis that we are facing? Baik uh, terima kasih uh, saya berbicara dalam bahasa Indonesia Silakan, Prof uh, Jadi mungkin uh, pertanyaannya keterkaitan antara uh, oil palm sustainability dengan uh, food dan uh, climate crisis, jadi uh, dari pagi tadi kita uh, mengkaitkan uh, oil palm sustainability uh, banyak dengan climate ya, dan uh, deforestation. Saya kira tadi cukup mendominasi. Nah, untuk sesi ketiga ini, saya mau menekankan sedikit uh, mengenai uh, livelihood dan food system, ya, hubungan antara uh, oil palm sustainability dan uh, food system. Uh, dan food crisis uh, kalau kita berbicara mengenai uh, food uh, system situ ada quantity dan um, quality tentunya dan selama ini juga uh, mungkin kita kalau berbicara mengenai ketahanan pangan masih di dalam bentuk quantity ya jumlah belum quality Nah uh, oil palm sustainability sebenarnya terkait dengan aspek itu semua dan uh, itu yang saya mau uh, lihat dari sudut itu Nah, sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit bahwa lahan pangan kita di Indonesia itu hanya sekitar 25 juta hektar. Kebun-kebun ya semua kebun, termasuk oil palm, kebun kopi, kakao itu sekitar 30 juta. Jadi 30 juta perkebunan, 25 juta lahan pangan. Nah, dibagi per kapita di Asia Tenggara, kita mempunyai lahan pangan yang paling kecil, 0,095 per kapita lahan pangan. Thailand lebih besar 0,2, Vietnam lebih besar, jadi kita sangat kecil. Nah, saya melihat dari sisi itu, bagaimana kita bisa menghubungkan oil palm sustainability dengan pangan. Nah, jadi... Kami uh, di uh, perguruan tinggi, uh, termasuk kami di IPB, sudah lama uh, meneliti bagaimana uh, kebun sawit kita yang saat ini uh, sekitar 16 juta ya, juga uh, ada proses replanting, bagaimana kita ini mengkombinasikan dengan ketahanan pangan. Dan juga kami bekerja sama dengan berbagai peneliti dari luar negeri, jadi bukan hanya ide kami dalam negeri, saya uh, kira global juga melihat isu ini. Salah satu yang kita propose untuk uh, membuat link antara oil palm sustainability dengan pangan, misalnya dengan integrative system. Uh, misalnya saja karena keterbatasan lahan pangan kita itu tadi, ya, penduduk kita terus meningkat dua ratus juta jiwa dan seterusnya lahan kita semakin sempit. Tentunya ini kita bisa ada ide inovasi mengkaitkan uh, lahan yang sempit ini. Itu yang kami uh, sedang teliti dan salah satu penelitian itu sebenarnya sudah uh, berlangsung sekitar 10 tahun dengan uh, salah satu universitas di Jerman, integratif sistem. Ya. Uh, jadi integratif sistem itu ada tiga jenis. Pertama uh, intercrop, memang uh, tidak biasa uh, dan mungkin masih susah dilakukan tapi kami melihat futuristik ya. Intercropping sampai misalnya sawit e, berumur empat tahun itu bisa karena banyak lahan kan yang tersedia e, kanopi belum tertutup ya sampai empat tahun jadi kita bisa intercrop misalnya dengan jagung dengan kedelai itu kan memperkuat lahan pangan nah e, itu pertama kemudian selain intercropping ada increasing tree diversity karena oil palm kan monoculture e, banyak kan monoculture yang kita perlu uh, meningkatkan tree diversity, banyak sistem uh, di persoban kami, kami uh, memperkenalkan island of tree, di dalam uh, ocean of oil palm misalnya ya. Jadi uh, meningkatkan diversity dan meningkatkan juga quality pangan, uh, livelihood. Jadi kalau kita lihat livelihood ini, karena kalau tree diversity meningkat, uh, pollinator uh, banyak, pollinator penyerbu, dia akan uh, menyebabkan uh, proses-proses penyerbukan lahan-lahan uh, pangan di sekitar sawit juga bisa akan bertambah kemudian integrating cattle dengan uh, sawit itu juga sudah dicoba jadi ketiga ini sebenarnya yang kami lihat uh, ke depan bagaimana oil palm sustainability kita bisa integrasikan juga dengan ketahanan pangan baik dari segi quantity dan uh, quality dan itu sedang kami research bekerjasama dengan berbagai peneliti-peneliti uh, di dunia terima kasih Baik, terima kasih Prof. Berarti masih terus akan digali lagi ya untuk hal-hal tersebut, kan masih-masih berjalan research-nya. Yeah. Dan kalau misalkan, uh, kalau gitu, I would like to pass over the question to Miss Sonia Dewi. From your perspective, what is the impact or the... <laughs> Ready with the microphone? Yes. And how can it contribute to the global crisis that we are facing? Yeah, uh, thank you, Ms. Sarah. I think uh, Beatrice and also Pasuria has already um, mentioned uh, several ways how the environmental sustainability in the uh, palm, palm oil sectors contribute to the global crisis. And I agree with Beatrice. Um, I think the other global crisis, especially like food and energy, is linked a lot with the climate change. Uh, yes. All or now we we we said it climate crisis. And um, because I'm a forester, so uh, I would like to um, go back. To the uh, discussion in this morning that Pa already explained, and also Pa Okenurwan. He's asking what is the environmental sustainability and what is the indicators. And uh, according to our uh, results uh, of uh, of the study in C4, um, two uh, most important indicators according to us uh, related to the environmental sustainability is not deforestation and employment. Why employment uh, considered as environmental sustainability? Because people is also part of the environment. I think it's it's both important. Uh, no deforestation and employment and uh, we see also uh, another study by our team uh, that um, if we uh, try to implement the uh, green trade initiatives uh, it can uh, contribute it potentially contribute to the avoid avoiding deforestation halting the deforestation especially due to for example expansion of palm oil and yeah uh, I think um it is very clear the link of uh, avoiding deforestation with uh, climate change mitigations and i think it is an important um, important steps uh, because in the surveys uh, most of the respondents are uh, the palm oil stakeholders and they already aware How to define the sustainability? They are already aware uh, that if uh, deforestation, no deforestation means uh, sustainability. Um, what I want to highlight is uh, it is a clear link uh, if we considering environmental sustainability in all aspects in the farm with the good agricultural practices in the trade uh, demand from market. Uh, I think uh, it can contribute a lot uh, more more uh, to the uh, climate change mitigation, and, and, and it will also contribute to uh, addressing other uh, global issues like food and energy. All right, thank you very much, uh, Ms. Sonia. And I would like to ask uh, Ms. Vialis, are there any you'd like to add upon this issue as well? Your microphone. Yeah, thank you. Uh, before I answer that, uh, I relayed the apology from Pak Fitrian because he should be here, but then, you know, um, other uh, tasks that he cannot delegate, then yes. I should be here uh, replacing him. So I think Beatrice and also Sonia and Pak Agus um, uh, already covered most of the point that I want to also uh, discuss here, but then I would like to uh, add to that that The sustainable uh, production of palm oil, if we really do it sustainably, it of course it could contribute to addressing the global uh, climate because you know in mm -hmm. Indonesia uh, the contribution to climate change mostly from land use change, yeah, and then it's allegedly that palm oil is the main driver of that uh, land use change. So, uh, Beatrice already discussed that as well. Uh, it cannot be, you know, if we want to do it sustainably, it cannot be done only by, for example, for the uh, from the industry or from the grower or the producer as well. Because when we talk about the land use change, there's also <coughs> responsibility from the government because that's a uh, we have the land use plan that agreed, and then we already have. This, the uh, the government already distinguished the area for uh, development and what for the conservation. So it's really need everyone to sit together to discuss and uh, uh, see for what how to uh, approach on this issue. And then as some um, contribution to the alternative energy, you know, since morning we already heard that uh, you know comparison between the efficiency of palm oil through the uh, land production, but Uh, this is like two phases uh, because it can be sustainable alternative energy uh, in the future if you are using palm oil, but on the other hand back again to the uh, land use change, if it's not uh, managed and then it's not uh, uh, the, the production is not uh, uh, the expansion for example is not made it sustainably, the plant is not really well executed and then Uh, the other side, we're gonna have, um, we're going gonna increase the uh, carbon because of land use change, while mm. we are in, in the other side, we expect that we we use the sustainable energy. Right? I think that's a point that I could add for this. Discussion. All right. Thank you very much, Violis. Yes, we also have to take into matter and the responsibility of its use as well going forward. And speaking of uh, sustainability, we would like to also talk about how, you know, Climate, energy, and also the food crisis—not only how the oil palm oil sector impacts the crisis, but also how the crisis has impacted the community's livelihood as well, especially oil um, palm oil farmers here in Indonesia. Therefore, I would like to ask the question to probably Mr. Manswetus um, Darto first to be able to give us a perspective on how the crisis has impacted the livelihoods of our farmers. Oke, okay, uh, terima kasih. Uh, pertama, saya akan menjawab pertanyaan itu dengan uh, contoh kasus di dua desa. Di Jambi terutama, uh, karena kami sedang membuat laporan soal dampak perubahan iklim terhadap uh, petani sawit dalam konteks perempuan. Itu di desa Tanjung Benanak dan juga di desa Senyerang itu kebetulan adalah basis uh, dari uh, SPKS uh, pertama itu kalau kita berbicara soal uh, dampak krisis perubahan uh, iklim dan juga pangan terutama di desa Tanjung Bendanak yang mana hampir 95% itu sudah bersabit semua ini karakteristik desa yang memang agak sedikit berbeda dengan desa Senyerang yang mana sawitnya masih 30% dan uh, 70 persen sisanya itu adalah wilayah uh, non sawit yang masih punya pangan uh, dan juga secara umum karakteristik petani sawit itu beragam dan dan keberagaman itu mayoritas ada di Kalimantan tetapi sangat homo, sama, sangat homogen kalau untuk wilayah Sumatera di mana hampir sudah tidak punya pangan lagi terutama petani sawit di Sumatera. <tuh> nah, saya perlu kembali lagi ke dua desa tadi. Nah, terkait dengan perubahan iklim di Tanjung Benanak, di desa Tanjung Benanak, Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu dampak langsung, ada juga dampak tidak langsung, dampak langsung itu terutama soal air. Ya, Itu problem paling besar di desa Tanjung Benanak, di mana akses terhadap air bersih, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga, ataupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari, itu sangat susah. Dan kalau misalnya itu musim kering, mereka hanya akan menggunakan sisa-sisa air tampungan dari air hujan dan semuanya itu untuk dikonsumsi menjadi air minum dan juga untuk cuci pakaian, mandi, dan lain-lain. Dan bagi petani yang mampu, mungkin punya kebun misalnya itu lebih dari 10 hektar, mereka akan membeli, galon-galon itu itu untuk kebutuhan yang lain juga tidak hanya untuk minum tetapi untuk cuci pakaian dan juga untuk untuk untuk untuk mandi dan silakan bisa kunjung ke desa uh, Tanjung Benanak itu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat problem pertama itu air dulu mereka suka sekali buat air leading sumur di belakang rumah mereka airnya masih cukup stabil sejak uh, mereka berdiam di situ sejak tahun 82 karena mereka ini adalah petani pir trans uh, dan dan uh, dan akhir-akhir uh, ini kurang lebih tiga uh, tahun terakhir semua air sumur itu kering kalau hujan baru ada air tetapi kalau sudah sudah sudah musim kering tiba air itu sudah tak ada jadi itu problem uh, pertama. Problem ikutannya adalah berdampak juga kepada pengeluaran rumah tangga. Ini dampak tidak langsung. Jadi otomatis ketika misalnya air tidak ada, maka dampaknya itu lelah ke kos income dari pendapatan dari petani itu. Jadi pendapatan yang tadi itu hanya untuk membeli pestisida dan juga pupuk, jadi kemudian itu bertambah pengeluaran itu, untuk beli air segala macam. Dan dampak langsung yang kedua itu adalah e, pada munculnya hama. Yang dulu-dulunya itu adalah e, sangat sedikit spot-spot kecil bisa dihitung dengan jari kebun-kebun dari para petani itu yang terkena dampak, misalnya itu adalah hama ulat api. Sekarang itu hampir semua kebun-kebun petani itu di desa itu terkena ulat api. Dulu tak ada. Ada pun ya mungkin satu dua orang. Nah sekarang sudah banyak. Akhirnya apa? Kembali lagi ke kos. Kos lagi. Pengeluaran rumah tangga bertambah. Sementara harga TBS tak naik-naik. BBM naik, harga TBS gitu-gitu saja. Dampaknya itu selalu begitu ke kos. Dan resikonya adalah Bagi kaum perempuan Seperti apa? Nimba air Cari air Yang tadinya itu hanya ngurusin Kalau suami ya tradisi di kampung Bawa-bawa petani itu ya hanya ngurusin kebun Cari uang Ngelolas-ngelolas sawitnya, Tetapi ibu-ibu bertambah beban kerjanya Bertambah beban kerja Dalam konteks uh, Air tadi Dan juga Ibu-ibu itu sebagai orang terdepan untuk meminjam uang kepada rentenir. Meminjam uang, dan bukan suami yang meminjam uang, tetapi istri, perempuan. Dan saya kira inilah dampak yang dampak yang langsung uh, dari konteks perubahan iklim. Tetapi kalau kita bertanya kepada para petani sawit di pedesaan itu, apakah ini perubahan iklim atau tidak, mereka tidak ngerti. Karena apa? Karena uh, yang namanya perubahan iklim itu kan tidak langsung mereka. Oh ini apa? Uh, jadi, se -apa, uh, menganggap uh, itu adalah hal yang lumrah dan alami. Biasa saja terjadi. Ya, itu, itu kurang lebih seperti itu. Nah di desa Senyerang itu lain lagi. Uh, di desa Senyerang itu seperti tadi yang saya sampaikan, karakteristik desanya itu adalah <tuh> berbeda dengan desa Tanjung Benanak yang memang masih punya pangan 70 persen 30 persennya itu adalah sawit dan ketika krisis tiba seperti misalnya itu adalah uh, soal pemberlakuan uh, selama COVID itu uh, apa namanya ya uh, apa uh, PPKM lah ya yang dulu zaman awal-awal itu kan ada proses pembatasan dan semua itu pada teriak agar uh, Suplai sawit dari kebun-kebun rakyat itu Jangan dibatasi uh, Dan juga mengecam beberapa perusahaan Yang misalnya melakukan lockdown segala macam Nah tetapi Di desa-desa ini Itu tidak pernah teriak soal itu Karena Kalaupun harga TBS-nya itu turun Dia itu masih punya stok Pangan di desanya Nah berbanding terbalik dengan Desa Tanjung Benanak yang mayoritas 95% itu adalah sawit dan ketika pukulan e, krisis global menghantui harga TBS, membuat penggerusan harga TBS jadi anjlok mereka semua itu berteriak yang petani sebelumnya itu tidak pernah langganan beras raskin kembali ke beras raskin tetapi sebaliknya di desa yang tadi masih punya sisa pangan aman-aman saja. Nah, begitu juga kalau kita flashback kembali lagi ke belakang itu tahun 2008 ketika pukulan krisis besar itu di Amerika Serikat kasus Lehman Brothers. Mungkin ada Bapak dan Ibu semua masih ingat di sini harga itu unlock sampai Rp600 ke bawah tanpa kecuali baik plasma maupun swadaya. Tetapi petani-petani yang di Kalimantan Barat mereka itu rata-rata secure dengan pangannya. Karena apa? Karena tidak semua tanah-tanah uh, mereka itu dialihkan ke sawit. Mereka itu masih punya uh, kayak uh, cross commodity begitu ya. Mereka punya kebun karet, mereka punya uh, ladang untuk tanam padinya, uh, mereka masih punya sawit dan uh, sisanya masih, masih, masih, masih, masih ada. Dan ini rata-rata secure. Tetapi sebaliknya karakteristik petani sawit di uh, Sumatera sangat berbanding terbalik. Uh, dengan kalau kita berbicara soal uh, uh, krisis pangan di, uh, di, di, di, di petani sawit. Bahayanya adalah ketika uh, dua tahun terakhir, karena harga TBS itu <coughs> sampai hampir 4.000 rupiah per kilogram, tidak ada warning dari pemerintah bahwa ini hanyalah sementara. Yeah. Dan orang kemudian rame-rame membuka kebun sawit. Ini bahaya Karena apa? Ketika kemudian harga turun lagi ke bawah Teriak rame-rame Alasannya itu alasannya itu banyak memang e, Karena harga TBS itu unlock Terus kemudian Sisi yang lain itu punya kredit dan lain-lain Dan juga masih buka kebun baru Ini adalah problem e, Dan juga Harus mencari titik tengahnya e, Satu sisi kita mengharapkan kesejahteraan petani sawit, tetapi apakah dengan jawabannya harus buka sawit? Atau mengelola yang ada, merawat yang sisa? Ataukah kemudian eh, apa? Eh, tidak usah, tidak usah lagi, karena pemerintah itu kan sudah bilang bahwa eh, ketergantungan kita itu adalah pada ekspor kelapa sawit. Bukti apa? Ketika ekspor dihentikan, pengusaha teriak, teriak oh, petani juga teriak. Artinya apa? Kita sawit itu rawan terhadap krisis. Caranya bagaimana kita perbaiki tata kelolanya, yang salah diperbaiki. Begitu juga terkait dengan konteks uh, perubahan iklim tadi. Boleh dibilang ini kampanye black, black campaign apa, whatever. Tetapi urusan dalam negeri itu harus dibereskan baik saya kira itu perspektif uh, saya yang pertama Ayo, baik terima kasih Pak Mansuetus uh, Prof Surya mungkin bisa ditambahkan uh, terkait dengan pendapat dari dan juga informasi dan uh, dan wawasan dari Pak Mansuetus ya. tadi uh, baik saya kira uh, sejalan dengan apa yang tadi saya sebutkan sebelumnya jadi uh, kalau kita berbicara uh, oil palm sustainability, uh, kontribusi uh, small holder itu sama pentingnya sebenarnya dengan private yeah. sektor ya. Small holder itu tadi 7,6 juta dan karena uh, small holder itu sangat vulnerable ya uh, sedikit ada shock uh, dia langsung uh, mengalami krisis yang hebat. Nah uh, jadi uh, itu uh, sehingga Uh, income resiliensi kira tadi yang disinggung oleh uh, Pak Darto ya uh, Bagaimana meningkatkan uh, income resiliensi nah, itu yang uh, saya sebut tadi mengenai integratif approach ya uh, Jadi kalau dia punya lahan dua atau tiga hektare semua sawit kalau misalnya harga androk uh, kesusahan untuk mendapatkan pangan juga uh, jadi uh, saya kira memang uh, integratif uh, approach ini tadi dengan mencoba mendiversify, itu semua uh, saya kira sistem apapun namanya di pertanyaan itu uh, mengadopsi itu. untuk meningkatkan resiliensi terhadap shock apakah krisis uh, ekonomi dan lain sebagainya. Kalau ditemukan tadi, one of the main issues to be addressed is the governance atau tata kelola. Ini bagaimana kalau dari kacamata Prof. Surya sendiri? Uh, jadi, uh, untuk small holder, ya, uh, tadi uh, Pak Heri sebutkan sekitar 25 batasannya itu untuk sistem perizinan baru, memang 25, tapi uh, kebanyakan small itu sebenarnya uh, di bawah itu. Jadi, uh, memang uh, capacity building, ya, untuk small itu masih sangat tertinggal. Uh, pernah ada penelitian sebenarnya level pendidikan small holder itu juga uh, biasanya itu ya banyak yang mungkin uh, belum pernah mengecap pendidikan tinggi padahal untuk mengelola sawit itu kan itu perlu uh, saya kira uh, tata kelola yang cukup modern ya karena itu salah mengguna, menggunakan pupuk misalnya pupuk uh, itu sangat penting dan itu merupakan uh, Komponen produksi yang cukup tinggi, dan kalau kita lihat, misalnya, dampak oil farm terhadap kembali ke karbon, misalnya itu tadi ya. Kalau IPCC, misalnya, kan dia sebut karbon netral untuk tier satu, misalnya ya, dia nggak biogenik karbon namanya. Jadi, kontribusi karbon itu dari pupuk, sebenarnya pupuk nitrogen yang menghasilkan greenhouse gas. Jadi uh, sustainability uh, oil palm uh, di bidang smallholder ini salah satu juga misalnya pengaturan pupuk yang pas dosisnya. Nah, dengan adanya krisis sekarang ini sebenarnya uh, harga pupuk meningkat otomatis mereka mengurangi pupuk sebenarnya dari segi lingkungan sebenarnya berkurang. Uh, cuma saja mungkin uh, juga produksi sangat drastis terturun, uh, tapi sebenarnya uh, dari tata kelola itu tadi capacity building ya. Capacity building itu penting sekali kalau saya Dipokuskan di small holder ini, jadi semua pihak, uh, saya kira harus fokus ke situ di capacity building, karena mungkin adopsi terhadap teknologi itu juga masih kecil. Apalagi ada uh, krisis begini, uh, saya kira perlu uh, inovasi ya, bagaimana supaya uh, dia tidak uh, terpukul berat ya, baik dari sisi uh, keamanan pangan, sisi income, dan sebagainya. Thank right. you, uh, Prof. Surya. And now I would like to also ask uh, Ms. Viles regarding the same issues. What are your views? As mentioned before, it needs capacity building, and governance needs to be also improved. And what are your views and yeah. what can you add to the issue? Yeah, I could add that um, I think we, we can agree that farmers, either it's uh, palm oil or other commodities, will be the one who hit harder when there was a crisis, yeah, either that um, climate crisis, food crisis, or even the uh, energy crisis. And I agree that we have to um, invest more to the smallholder, to capacity building, but as Padarto also said that uh, at the end it also add up to the cost. Like during the crisis, farmers see that uh, they cannot uh, sell uh, their uh, FFB um, in the high price and then they won't, uh, add, they won't invest to their farm. They're just going to let the farm as it is because what, what's the point of you know, adding more fertilizer if, if they cannot uh, sell it at the price that they want or at the price where they can uh, get the profit? Because it's need extra uh, uh, time to do the good practices, for example, to add fertilizer, to do the uh, uh, pruning, or to do the harvesting and all that stuff, and then uh, the price is nothing, for example. Um, add on to the an energy crisis and also food crisis. Uh, not as Padarta said, like not uh, all of smallholder are self-sustained. They still uh, need buying food. And then, if their income is not uh, enough, yeah sufficient, and also if if uh, they don't have their own uh, uh, uh, farm for food, then yeah, they are the one who who really hit um, okay. harder. And then I agree that uh, they need the best management, probably also uh, like a good business model that not only like the not only. Where the risk is not only held by by by farmers, yes. by smallholders, but also um, uh, along the supply chains, probably uh, we can find a model, uh, the support uh, where uh, when the crisis comes, then it's not really you know make make farmer or smallholder the one who really uh, and not make them the ones who are most vulnerable to the impact of the crisis. Yes, please do. Especially, as you mentioned before, um, Ms. Sonia, that the people is part of the environment as well, and people management is one of those difficult aspects. Yeah, Please give um, your views. Yeah, thank you, Ms. Sarah, and uh, thank you for the panelists. I think uh, they already give a very important insight uh, related to the need of the good governance towards sustainability. And I believe if we talk about the good governance, we should talk about actors. Because according to our findings, um, actually act of the actors is um can uh, the only factors that Can uh, directly influence sustainability. So, if we have a good concept, if we have a um, good strategy, but without act of the actors, uh, especially in the palm oil sector, in the value, value chain actors, for example, um, yeah, uh, we cannot achieve the, su the yes. sustainability. And uh, we should also uh, consider that palm oil uh, sector is very complex sectors. It involves many kind of actors, and not all actors have uh similar power similar capacity to do their act towards sustainability so I think it's very important what my fiance said uh, we need to empower the weak actor we need to uh, strengthen the weak actor and how the strong actor can use their power to uh, make uh, the power constellations is balanced and the good governance can be achieved All right. Thank you very much for your uh, added views, Ms. Sonia. And now, ladies and gentlemen, we will open the question and answer session for those of you who are here offline. Are there anyone who would like to propose a question to our panelists? Any raise your hands? Yes, we have two questions. We have three questions over here. And I would like to check with the committee first. Are there any questions on Slido? From are there any questions on Slido? All right. We will begin with the questions here, please. Uh, iya nama saya Agus Purnomo uh, Mau bertanya saja Menyangkut Usulan agar Tidak seluruh lahan di Sebuah desa itu Dikonversikan menjadi Kebun sawit Apakah mungkin metode seperti Conservation uh, Participatory conservation planning Atau participatory mapping Itu digunakan untuk mendapatkan Konsensus dari para pemilik Tanah di desa agar ada alokasi untuk uh, food security dan juga untuk yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Uh, kita akan mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu. Nanti akan kita kami jawab. Selanjutnya, silakan untuk memperkenalkan diri dan untuk narasumber siapa pertanyaan dituju dan pertanyaannya. Uh, terima kasih. Nama saya Ari Rompas dari Greenpeace. Uh, saya pikir mungkin ada dua pertanyaan ya terkait dengan isu ini pertama soal apa uh, uh, biodiesel gitu ya Karena memang berkaitan soal krisis iklim dan juga uh, bicara soal energi uh, Pertama-tama mau uh, kita ketahui uh, uh, Indonesia ini akan menjadi uh, apa uh, program biodiesel di Indonesia itu sebagai salah satu solusi untuk menutupi uh, apa uh, energi dan juga uh, menjadi salah satu alternatif untuk beralih dari energi-energi <tuh> fossil fuel uh, saya pikir yang perlu dilihat bahwa uh, tadi ya uh, dari analisis kami uh, uh, B30 ke B50 gitu itu akan menambah sekitar 14 juta hektar lagi dari kapasitas yang saat ini Artinya kami mau sampaikan sebenarnya dan mempertanyakan pendapat panelis gitu, bagaimana solusi bio diesel, diesel ini? Apakah itu menjawab problem problem iklim atau kemudian akan menambah masalah baru terkait dengan deforestasi di Indonesia dan tentu lagi-lagi dari proses land use itu paling tinggi dari proses-proses deforestasi yang berasal dari perkebunan sawit. Nah yang kedua, soal uh, uh, food ya Jadi uh, sekarang kan juga uh, presiden uh, dan juga apa, pemerintah itu uh, sedang menggalak galakan yang namanya food estate di beberapa tempat bahkan di Papua gitu yang baru uh, bulan kemarin yang juga terjadi kelaparan di sana <tuh> uh, beberapa areal yang kemudian perkebunan sawit itu itu dijadikan komoditas dari food estate itulah salah satu uh, sawit di Papua. Nah ini di data yang ada sekitar 3,2 juta uh, lahan yang akan kemudian dijadikan proyek food estate. Lagi-lagi itu akan meningkatkan problem-problem <coughs> uh, kerusakan hutan, karena justru pemerintah melalui Omnibus Law itu uh, apa ya, memudahkan kawasan hutan itu untuk dijadikan proyek-proyek food estate. Nah problem-problem apa yang disampaikan sama uh, Darto dan juga uh, Prof. Syafet dari ITB itu bagaimana sebenarnya dari sisi akademisi gitu melihat persoalan apa uh, uh, proyek-proyek food estate yang sudah dari dulu, dari tiga presiden yang lalu itu selalu gagal tapi saat ini coba dijadikan uh, apa solusi untuk uh, apa uh, krisis pangan dengan model-model yang sama, lagi-lagi dia akan menukultur dan penguasaannya itu bicara soal uh, apa uh, dikuasain oleh industri. Saya kira itu. Terima kasih, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, silakan. Ya, uh, terima kasih. Saya Ramadha Febian dari Traction Energy Asia. Saya ada pertanyaan mungkin untuk perwakilan dari KLHK. Mungkin ya, Ibu ini, kalaupun panelis ada. Mungkin bisa bagi insight-nya juga bisa. Jadi ada satu hal mungkin. jadi Saat ini salah satu aksi mitigasi di sektor energi itu kan ada dua. Untuk sektor energi itu pertama meningkatkan bauran itu ada co-firing. Kedua itu biodiesel. Nah hasil estimasi kami itu paling enggak meskipun kita dengan B30 memperkuat ini. B30, paling nggak nanti di tahun 2026 itu paling enggak nanti ada trade off antara mau mengurangi ekspor atau e, ekspansi. Gitu. Nah, itu pertama. Takutnya e, pilihan itu nanti antara ekspansi atau ekspor, nanti enggak tahu nanti antara perusahaan dan pemerintah. Tadi sempat dijelaskan oleh Bang Rio juga bahwa ekspansi perkebunan sawit itu kan salah satu ee kontributor utama dari deforestasi nah takutnya aksi mitigasi itu biodiesel itu yang single-feed itu mendorong itu gitu. jadi meng aksi mitigasi di sektor volume, gitu itu satu kedua co-firing co-firing itu juga sama rencananya akan di di dipenuhi dengan pelet kayu itu juga uh, ya sekitar 8 juta kalau hasil estimasi PLN itu. Nah, itu kan membutuhkan banyak hutan tanaman. Nah, hutan tanaman, hutan tanaman juga salah satu kontributor utama dari deforestasi gitu selain dari sawit gitu. Iya enggak, enggak begitu banyak sih. Jadi hasil sekitar 2 juta itu paling 29% 30% itu sebenarnya dari deforestasi. Tapi kan ya kemungkinan itu ada. Nah, takutnya aksi mitigasi di sektor lain itu juga mengundermine aksi mitigasi di sektor volume gitu. Nah, gimana tanggapan dari uh, mungkin KLHK dan panelis sekalian? Gitu. Apakah bisa bio tadi mendorong second generation fixed, fixed stock misalkan minyak jelantah atau untuk yang apa? Yang co firing diversifikasi atau pakai jangkang sawit yang melimpah? Ya, itu, itu saya dari saya. Uh, terima kasih. Terima kasih, langsung saja mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Uh, terima kasih uh, pertanyaan pertama tadi dari Pak Agus, uh, terima kasih Pak Agus. Uh, jadi, uh, apakah perlu uh, mengalokasikan uh, sebagian lahan di suatu desa misalnya, dirangsang seperti itu ya untuk uh, digunakan uh, untuk pangan, untuk resiliensi. Nah saya kira memang sekarang uh, ya ada usaha ya dan uh, ada usaha uh, untuk membuat uh, village uh, spatial planning dan sudah banyak uh, pilot project ya saya baru dari daerah Kutim uh, melihat uh, tujuh desa yang sedang uh, mengimplementasikan Uh, village Spatial Planning dibantu oleh salah satu uh, donor, ya. Dan uh, saya melihat uh, mereka uh, berhasil mengalokasikan di dalam uh, Village Spatial Planning itu, uh, pertama HCV bisa di situ, kemudian lahan-lahan yang bisa ditanami pangan. Jadi. Kita mulai dari village spatial planning dan belum semua daerah di uh, Indonesia dan saya kira baru sedikit. Mm. Itu saya kira, kira ide yang bagus melalui village spatial planning. Yeah. Dan mungkin di sini bisa uh, dapat capacity building mungkin dari uh, juga perusahaan-perusahaan di sekeliling bekerjasama membantu masakan village spatial Saya kira itu salah satu uh, solusi Pak Agus ya. Nah uh, pertanyaan dari... Uh, Mas pertama dan Mas Kuda, saya tidak semua bisa jawab, yang saya jawab bagian yang mudah saja uh, nanti mungkin dibantu uh, Pak Darto uh, uh, tadi pertanyaannya kan begini uh, kalau suatu saat uh, B30 meningkat ke B50 apakah ini blessing atau uh, keres gitu oh, kan benar, ya iya. uh, jadi begini uh, pertama uh, ini Mungkin saya salah, ya, memanfaatkan uh, CPO uh, untuk uh, biodiesel. Saya kira uh, pertama itu tujuannya lebih kepada uh, ketahanan energi, kalau menurut saya, daripada uh, melihat uh, karbon footprint, ya, uh, jadi mungkin bisa menangkap maksudnya kalau secara nasional mungkin Pak Agus nanti bisa juga menjawab ya kalau saya melihat kita menggunakan CPO untuk biodiesel lebih daripada ketahanan energi dan juga mungkin ketahanan ekonomi ya ketimbang karbon footprint ya, karena kami pernah menganalisis karbon footprint fosil fuel dan B30 sebenarnya Uh, tidak terlalu beda-beda sekali mungkin analisis kami masih salah ya tapi saya, saya uh, melihat seperti itu Nah kalau yang dikhawatirkan adanya ekspansi uh, karena kita misalnya uh, menjadikan B50 sebenarnya juga uh, ada aspek lain uh, yang kemarin juga kita diskusikan uh, suatu ketemu dengan media uh, produksi uh, average uh, productivity of smallholder itu masih sangat rendah dari uh, target ya uh, kalau perusahaan bisa 25 di atas 25 27 28 semua itu sekitar 14 di bawahnya kalau kita berhasil melakukan capacity building uh, mendidik petani sehingga produksi meningkat kita bisa menghemat lahan tujuh juta hetar itu saya kira bisa meningkatkan B30 ke 50 kalau itu memang yang mau di trade-off uh, seperti itu jadi saya kira ke arah situ kalau saya sih enggak terlalu melihat uh, ke arah uh, misalnya akan menggunakan lahan yang berlebihan kalaupun kita memilih uh, terusnya meningkatkan B30 ke B50 mungkin hanya itu yang bisa saya jawab uh, Mbak Sarah terima kasih Baik terima kasih Prof Surya berikutnya pak orang yang menambahkan <tuh> Ya uh, saya mau menambah, menambahkan saja dari dosen saya <laughs> e, pertama itu pertanyaan dari Mas Pungki tadi itu bisa apa tidak menurut saya itu bisa e, karena di dalam undang-undang desa itu juga mengatur soal rencana tata ruang desa itu ada poin-poin tertentu tinggal aja sebenarnya bagaimana e, mendevelop itu di, e, di lapangan dengan pendekatan-pendekatan tertentu misalnya dengan musyawarah desa, musrenbangdes musren dan segala macam. Tetapi memang ada tantangannya adalah tata kelola politik di level kabupaten, karena yang namanya soal kewenangan desa itu adalah kalah dengan kewenangan aturan-aturan uh, sektoral. Di situ misalnya desa mengatur, oh di sini untuk pangan, di sini untuk sawit, di sini untuk uh, forest conservation. Tetapi kalau misalnya datang undang-undang kehutanan atau undang-undang minerba selesai barang itu, itu tantangan tantangan besar. Uh, saya kira problem-problem uh, sektoral undang-undang desa itu dianggap terlalu subordinat uh, dari undang-undang yang lain, ya betul. Uh, karena ada problem-problem yang yang lain yang memang perlu dipahami. Tetapi kalau misalnya ada kerjasama antara komunitas dan juga sektor swasta di lapangan dan bersama pemerintah daerah tentunya untuk membuat ini menjadi masif di skala Kabupaten Saya kira itu hal yang positif dan perlu dipromosikan lebih lanjut dan itu bisa menjadi best practice tetapi juga tantangan yang lain seperti yang kami hadapi sekarang juga Mas Bungki itu adalah pilot project yang kami lakukan itu forest conservation melalui pendekatan high carbon stock itu di Kabupaten Sekadau di Desa Setawar dan juga di Kabupaten Sanggau itu total hutan yang dilindungi itu adalah kurang lebih 800 hektar. nah pertanyaannya adalah ini hutan apel ini tetapi mau dikonserv oleh masyarakat terutama oleh petani sawit jadi pertanyaan besarnya itu adalah seberapa tahan hutan ini <tuh> untuk tidak dialihfungsikan. nah ini kan perlu ada uh, tadi itu insentif dan benefit yang memang yang memang market itu juga harus bekerja ke arah situ market itu jangan sampai omong doang gitu ah, gue mau uh, forest conservation no deforestation product ya tetapi buktikan gitu berikan insentif benefit terhadap desa tapi bisa jadi nanti adalah insentif dan benefitnya itu tidak langsung kepada Uh, si petani itu tetapi harus ke uh, pemerintah desa misalnya sebagai pendapatan lain dari APBDes, AP anggaran pendapatan uh, desa karena kalau yang namanya berbicara soal forest conservation di level village di level desa itu tidak hanya aktornya itu petani tetapi juga aktor non petani sawit yang juga punya kewajiban untuk melakukan proteksi secara bersama-sama Nah itulah pendekatan Uh, jurisdiksi segala macam hmm. Atau lain-lain uh, uh, Itu uh, Tambahan jawaban saya Mas Pungki Kemudian juga Terkait dengan misalnya uh, Ini soal biodiesel Ini dilema Kalau ma kita mau berbicara Itu sebenarnya buka-bukaan Ini akan menjadi skandal besar Di Republik, kalah masalah Sambo Ini uh, Ini kalau dibuka dibu bukaan ini kalah Uh, kasusnya Sambo uh, Ini hanya lucu lucuan aja uh, Kenapa? Karena, karena begini juga Kalau kita berbicara soal Oke okay, negara bilang itu Dengan adanya B30 Ada penghematan uang negara 40 triliun Betul? Ya hanya kementerian keuangan yang mengetahui itu Kemudian juga Kalau kita berbicara soal Petaninya Emang berapa Petani yang terbantu dari program biodiesel itu ataukah mereka akan petani ini akan menjadi korban? Jawabannya sekarang kesimpulan utamanya adalah petani itu korban. Ini korban. Ini bukti pertama. Uh, saat Dua bulan lalu, petani, eh petani lagi, pemerintah itu menghentikan penghutang ekspor. Dulu Jokowi itu sebelum pilpres, harga kan anjlok. Tahun 2018 di stop Karena harga itu di bawah seribu rupiah Tahun 2018 Menjelang pemilu Dihentikan Kemudian begitu di stop Pelan-pelan naik elektoralnya di kebun sawit itu mulai naik lagi Nah sekarang itu juga begitu Begitu dihentikan di, di Dinolkan uh, penghutan ekspor itu uh, Harga TBS itu sudah mulai Sudah mulai naik dengan dua contoh kasus ini sebenarnya penghutan ekspor itu menimbulkan dampak ekonomi dan ikut memberikan kontribusi pada tergerusnya harga TBS di petani sawit. Kalau kami hitung itu setiap penghutan 50 US USD per ton itu kerugian di petani itu 140 rupiah per kilogram. Itu dikalikan saja misalnya dengan di jumlah penghutan terakhir itu kurang lebih 200 USD 200 per, per ton. Walaupun misalnya bukan si petani yang dipungut Tetapi adalah traders-traders besar itu Tetapi eh, tetapi yang namanya pungutan itu kan karena Kenapa saya bicara soal pungutan? Karena pungutan itulah menjadi sumber untuk pengembangan biodiesel Kalau tidak ada ini barang, tidak ada itu barang Kan begitu Jadi eh, problemnya adalah Uh, yang dipungut ini kan di atas, otomatis harga CPO global itu akan dipotong di atas, dan referensi untuk penghitungan harga TBS itulah menggunakan harga CPO. Nah, udah dipotong di atas, oh ya pasti tergerus di bawah. Uh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uh, soal biodiesel juga uh, terkait itu tadi yang soal resiko ekonomi. Yang kedua itu asal usulnya. Kalau ini berbilang itu untuk misalnya uh, untuk uh, apa namanya uh, membantu petani, koperasi mana yang terbantu? Karena setahu saya itu tidak ada setetes solar pun itu dari kebun rakyat yang terdaftar di Sdm. Segelas ini pun tak ada catatannya. Karena seluruh suppliers itu adalah perusahaan-perusahaan semua. Petaninya itu mana? Nah kita kan sekarang itu minta agar petani swadaya itu yang jumlahnya mayoritas itu harus bekerja sama dengan industri-industri ini dalam bentuk kemitraan untuk kemudian itu program B30. Karena kami di petani ini juga tidak pernah bangga itu, oh itu solar di pom bensin itu punya kami, enggak pernah. Paling-paling kami bilang, ah itu kan punya mereka, hanya untung-untungkan mereka saja. Nah, itu poin yang kedua, poin saya yang apa yang lain adalah eh, memang penting sebenarnya adalah peningkatan produktivitas, tetapi lagi-lagi pendekatan ini akan berdampak buruk ke depan, satu contoh, eh, ini contoh, kalau ditingkatkan produktivitas ini itu otomatis CPO kita itu akan membludak sekitar 80 juta ton, satu hektar kalkulasinya itu adalah menghasilkan 5 ton CPO 1 hektar dikalikan 16,3 juta hektar berapa? Berarti 80 juta ton. Pasarnya di mana? Nah, jawaban jawaban yang mudah adalah seperti yang tadi teman dari Greenpeace bilang itu b 50. Ya, karena karena replanting akan akan terus digenjot. Tapi apakah jawaban itu yang paling mudah? Menurut saya tidak. Karena makin dinaikkan B30 menjadi B40 atau B50 atau B100 pun, ini akan menggerus harga TBS di petani. Karena apa? Pungutan dan subsidi itu pasti makin besar. Nah, ini resiko-resiko yang ada. Kalau menurut saya pilihan untuk ekspansi itu tidak. Tetapi kepeningkatan produktivitas juga akan menimbulkan masalah. Bukan sekarang, tetapi ke, ke, ke, ke depan. gitu. Saya kira... Uh, itu eh. Uh ini ter, karena terlalu banyak, saya itu mau jawab semuanya sebenarnya, tapi udah saya berikutnya <laughs> Iya uh, eh. ya, ini terima kasih uh, mungkin tadi dari pasurnya sama Pak Rarto sudah banyak sekali ya mungkin saya hanya highlight uh, poin-poin penting aja uh, kalau yang tadi pertanyaan Pak Bungki, uh, saya kepikirannya cuman landscape approach ya Pak ya uh, pendekatan landscape itu kan secara textbook gitu kan, uh, itu sangat baik karena uh, kita perlu menyeimbangkan fungsi baik ekologi, ekonomi, dan sosial dalam suatu bentang lahan, jadi kenapa tidak tapi seperti yang kita obrolkan kemarin juga uh, manajemen bentang lahan itu yang tersulit adalah manajemen orangnya gitu kan dibutuhkan sosial kapital yang tinggi tidak tidak hanya dari community yang tinggal di sana gitu tapi otoritas-otoritas yang terkait yang mungkin yang mungkin uh, kelahannya aja nggak pernah gitu kan tapi uh, punya andil gitu untuk menentukan uh, bagaimana uh, kita memanage lahan tersebut uh, itu mungkin yang untuk Pak Pungki dan uh, yang tadi terkait dengan kebijakan-kebijakan uh, biodiesel food estate lalu ada sekarang ada follow e, menurut saya semua kebijakan pasti e, intinya ke arah yang baik ya maksudnya gitu kan pasti arahnya e, ke arah yang baik. Namun memang seperti yang tadi panelis-panelis di sesi-sesi sebelumnya sampaikan gitu, yang menjadi pr kita bersama adalah bagaimana mengintegrasikan semua arah-arah e, yang baik tersebut supaya tidak saling overlap gitu. Kita punya e, satu penelitian yang dipimpin Prof Harry gitu, e, papernya pun sudah e, publish. Kita coba mensimulasikan e, beberapa kebijakan e, Uh, terutama di tingkat nasional ya uh, Bagaimana untuk merekonsiliasi kebijakan konservasi uh, konservasi lingkungan dengan kebijakan uh, development untuk sektor sawit gitu dan uh, dari simulasi kita menunjukkan bahwa rekonsiliasi itu memungkinkan gitu tapi kan memang uh, kembali lagi ke aktornya Apakah aktor-aktor yang terkait yang mempunyai interest itu mau duduk bersama mau merancang bersama mau berrekonsiliasi gitu tapi intinya uh, menurut saya pasti semua kebijakan baik, cuman ya itu PR bagaimana kita mengintegrasikan satu sama lain. baik, kunci itu ya integrasi dan kerjasama bersama. silakan Ibu Vivi untuk menambahkan dan juga memberikan jawaban. jawabannya banyak yang bisa ditambahkan ya, sudah dijawab oleh para panelis sebelumnya. tetapi ketika uh, tadi ada pertanyaannya apakah usaha kita untuk mitigasi di salah satu sektor akan undermine sektor lainnya, misalnya undermine dari volumenya itu sendiri, seperti yang dibilang sama Mbak Sonia. Uh, itulah pentingnya kita berkolaborasi, duduk bersama untuk mencapai, uh, membicarakan upaya yang mau kita capai ke depan agar tidak lagi sektoral minded gitu. Jadi uh, mi saya lihat sih pemerintah juga sudah sudah mengarah ke sana ketika menedap, menedap, uh, menetapkan goals untuk atau upaya untuk mencapai NDC itu tidak hanya dibagi per sektor tapi juga ada komunikasi antar sektor agar tadi tidak terjadi hal tersebut, bahwa upaya di satu sektor ternyata mengandalkan upaya di sektor lainnya. Jadi, memang uh, banyak sebenarnya upaya-upaya mencapai sustainability ini yang kita lihat uh, ada shift of paradigm, perubahan-perubahan uh, pendekatan. Barangkali juga sudah mungkin sudah lebih dari 10 tahunnya ya, upaya untuk terutama di sawit ini upaya untuk mencapai sustainable uh, palm oil production ini banyak hal yang sudah dipelajari dan terus diperbaiki kedepannya seperti pendekatan awal yang sangat rely on uh, sertifikasi tetapi kemudian kita kita lihat ketika tidak ada pengembangan pasar di sertifikasi ada perubahan pendekatan menjadi uh, pendekatan landscape di mana melibatkan uh, pemerintah juga di sana dan juga seperti yang dilakukan um, IDH saat ini kita tidak bisa melakukan bisnis as usual uh, lagi jadi memang penting untuk duduk bersama antara uh, key player uh, between multi stakeholder untuk mendiskusikan common goals kita gitu uh, IDH saat ini memiliki uh, pendekatan produk production protection and inclusion atau PPI approach itu di menggunakan sistem landscape di mana ketika mencapai ketika kita menetapkan apa goals kita yang ingin kita capai di landscape tersebut itu tidak hanya uh, industri atau tidak hanya grower, tidak hanya petani tetapi juga melibatkan pemerintah daerah karena beberapa beberapa hal ketika kita mau mencapai sustainability tidak tidak hanya bisa dilakukan oleh aktor-aktor uh, yang berada di industri tapi juga membutuhkan dukungan kuat dari uh, pemerintah. Jadi uh, jadi mungkin saya bisa menyimpulkan iya. bahwa kita membutuhkan perubahan uh, yang tidak hanya perubahan biasa tetapi juga sistemik uh, melalui perubahan uh, bisnis praktis. Juga memperbaiki uh, governance, sektor governance-nya, dan juga memperbaiki tentu saja uh, field level sustainability-nya. In practice, baik butuh perubahan yang holistik dari seluruh pihak. Baik, terima kasih Ibu Vio atas jawabannya, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Ini saya mau cek lagi dengan panitia, apakah ada pertanyaan yang datang dari para peserta yang virtual, dari Slido yang sudah masuk. Are there any questions that have been submitted through Slido to the committee? Let me see if there are. Please do present them onto the screen. Once again, I would like to ask and, uh, for the committee, are there any questions on Slido? It seems that we have one more question. Yes, since uh, the time is very tight, I think this is the last question, inilah pertanyaan terakhir, izinkan saya untuk membacakan. Land is limited for palm oil expansion, what are the ideas to ensure livelihood of second and third generation of palm oil of palm oil smallholders? Warisan dibagi, dipecah, efisiensi produksi berkurang, pendapatan berkurang, miskin, dan dijual ke petani yang lebih kaya. Mungkin silakan ini yang bisa menjawab dari para panelis. Uh, mungkin ada perwakilan terlebih dahulu, uh, mungkin bisa dari Prof. Surya bisa menjelaskan ini bagaimana pendapatnya kalau dari sisi akademis, akademisi. Ya, betul. Saya kira itu terkait dengan apa tadi statement saya di awal ya bahwa uh, lahan kita memang terbatas ya. Uh, lahan pangan per kapita 0,09 sangat yeah. kecil sekali. Nah, terus bagaimana uh, berikutnya ke depan? Uh, kami di uh, peneliti di universitas memang uh, pertama ya uh, yang kami uh, kaji itu bagaimana meningkatkan produktivitas itu tadi ya uh, khususnya untuk small holder ya karena kita bisa menghemat uh, ekspansi di situ uh, perhitungan misalnya kalau rata-rata sekarang bisa ditingkatkan walaupun tadi ada masalah lain kata Pak Darto itu bisa menghemat, menghemat 6 sampai lima juta hektar yeah. lahan dengan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, kembali ke integratif approach ya mm. uh, untuk lahan itu ditingkatkan uh, namanya itu land equivalent ratio. Jadi yes. tidak semata-mata sawit kalau bisa diintegrasikan juga dengan cattle ya, walaupun. Ada juga tantangan di situ ya, ganoderma dan yeah. lain sebagainya. Tapi itu saya kira hal-hal inovatif seperti itu yang akan bisa di, di, uh, dilakukan ya. Yeah. Mm -hmm. Karena lahan yang sesuai, sawit juga kan mm -hmm. hanya bisa tumbuh di bawah 700 meter. Nggak yeah. di, yeah. di, mungkin ke gunung dia kan, nggak okay. <laughs> <laughs> mungkin naik ke gunung. Benar. Karena dia hanya 700 meter yeah. land suitability-nya, jadi terbatas memang. Kalau saya sih uh, dari situ. Baik, integrasi yeah, dan yeah. pemanfaatan. Ada yang ingin kembali dari para panelis untuk pertanyaan atau sudah cukup? Sudah cukup? Baik. Uh, singkat saja tapi ya, karena kita waktu kita sudah habis Bapak. One more, tapi very short. Keep it compact and yeah. short, silakan. Uh, saya lagi meneliti juga Pak, walaupun saya petani, tapi meneliti juga Pak. Ini sedang. Uh, kami sebelum saya meneliti di, di daerah Cipanas, dengan hutan. hutan Hmm, sosial, nah kalau di hutan sosial itu kan ada kita perlukan tanaman apa yang bisa cocok di sana kan gitu, nah di hutan-hutan sana kita tanamin kopi dan dan kopi dan ini uh, cabai jambu apa atau uh, cabai jamu cabai jawa katanya gitu, nah itu itu cocok di sana sehingga dimanfaatkan bisa bermanfaatkan, nah kalau di sawit ini saya bertanya dengan bapak tadi ada tiga hal tadi kan, intercrop gitu kan, nah apakah bisa pak? Penelitian bapak itu cenderung sana pak, uh, pemakaian misalnya cabai jamu itu mempunyai uh, nilai ekonomi apa ekonomi yang sangat baik mungkin di, karena dia um, punya apa uh, cahaya memerlukan cahaya yang minimal kan gitu pak itu, itu mungkin bisa dilakukan nanti pak kalau bisa di penelitian jangan hanya produktivitas ya. kalau produktivitas kita sudah sudah biasa tuh pak gitu ya. Ya. tapi bagaimana sampingan-sampingan -sampingan dari petani itu bisa melakukan itu itu ataupun dengan dengan apa tadi cabe jamu kan dia memakai apa yeah. memakai induk apa uh, rambatannya dia bisa memakai tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh tanaman pakan ternak itu bisa jaga itulah okay. sedang kami lakukan di, di Cipanas, di Cipanas ya. yeah. Yeah. mungkin itu bisa sehingga jadi pembagian harta warisan itu bisa jadi meningkatkan ekonomi ini baik. walaupun lahan itu sedikit sedikit baik terima Masa. kasih banyak Pak Alright, terima kasih atas pendapatnya, dan seperti itu merupakan pertanyaan terakhir, pendapat terakhir, boleh tepuk tangannya, may have a round applause. that was the last question and also comment that we can um, propose for this third session. Once again, please give a round applause for our panelists and also our speakers, thank you, first of all to Miss Beatriz Fernandez from UNEP, to Professor Surya Tarigan from IPB University, and also Ms. Sonia Dia Kusumadewi from C4 Ikraf. Ms. Violasi Amalia Putri from Yayasan IDH Indonesia and also Mr. Manswetus Darto from SPKS. Well, tepuk tangannya. May everyone applause. Thank you very much panelists and speakers for your wonderful insights and wonderful discussion. And ladies and gentlemen, I would like to pass on the stage and microphone back to our Master of Ceremony, Media.